Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Di sini dekat rumah sakit. Pulang dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah kita tidak pernah menghormati, menghargai, sehat Karena kita tidak sakit. Begitu melihat orang sakit. Saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ustadz dari tadi yang sakit, Ibu melulu. Oke, kita ganti, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit, sudah tahu kok nanya. Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Bapak sakit apa? Apa jantung koroner? Bapak sakit apa? Diabetes meletus? Bapak sakit apa? Asam urat? Bapak sakit apa? Kanker otak? Bapak sakit? Gak ada yang gak sakit. Maka disitulah baru kita sadar ternyata nikmat ini besar. Maka kalau mau istiqomah sering-sering tengok orang sak sakit. Pulang dari sini mampir rumah sakit. Kalau securitynya nanya mau jenguk siapa mas, semua yang di rumah sakit ini mau aku Aku mau mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini. wahai security, hai hey security, kenapa kau tak pernah mengambil pelajaran? Nah. yang kedua sering-sering lihat orang ma mati janganlah kasar Pak Ustaz meninggal dunia nampak bendera putih berkibar singgah Hah? kuning tempat saya putih kuning terserah mau kuning, mau merah, mau hijau yang penting ada orang meninggal ada orang meninggal Ada. buka tutup wajahnya cium tapi yakinkan sesama laki-laki jangan perempuan kau cium walaupun sudah mati lakinya ngamuk hmm. saya nggak pernah nyoba buka apa kita tahu dulu gagah perkasa tegap berotot punya kuasa setelah meninggal dunia dingin kulitnya sejuk macam es batu yang belum pernah mencium orang mati, rasakan ujung hidung senggol pipi dia, macam es batu, sejuk, membeku, mata melotot. Tak ada satupun orang mati yang bisa memejamkan matanya, semuanya dipejamkan orang lain. makanya jangan langsung datang jenguk orang mati, kalau nggak berani menjamkan mata, biarkan dulu agak-agak antrian kelima, ke keenam. Datang ke sana, pejamkan matanya. Allahumma firlifulan ibni warfa al Betapa kita tak ada apa-apa. Antar sampai ke pemakaman, tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam. Iya kalau liang lahatnya seperti ini penuh dengan bunga-bunga. Tidak ada, saudaraku kosong hanya tanah. Kebetulan tempat itu tanahnya tanah merah tanah liat habis hujan tadi basah kata panitia penyelenggaraan jenazah gimana ada air di dalam Udah aja. air naik karena ini tanahnya kebetulan dekat sawah begitu digali hujan lebat naik diletak ke bawah naik diambil batu besar timpa ke bawah tempat, dulu rumah itu yang membuat engkau rumah itu yang mencarikan arsiteknya engkau tapi sekarang tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima engkau itu kamar papa dulu sekarang kamar Bronis. Hmm. pertama Lihat orang sakit Kedua Lihat orang mati Ketiga Lihat liang lahat Keempat Jangan putus sering ikut pengajian Pengajian live maupun streaming